serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan kabar-kabar baik kabar bahagia seputar idola kesayangan tentunya Lesti dan Rizky Billar. baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita semakin penasaran kejutan apa yang akan Diberikan yang akan disuguhkan oleh A. Arafi sebagai Sultan Andara dan kakak Rizky Bilar Wah, wasinya, kejutannya pasti baik dan bahagia Masya Allah, mudah-mudahan ada tentunya kabar bahagia yang kita dapatkan dari Sultan Andara dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga Ini adalah momen spesial kebersamaan Mama Gigi, Dede Lesti, dan Karyana serta Siren Sungkar, bersahabatnya masya Allah. Pertemuan Bunda-Bunda Hebat, Bunda-Bunda Soleha pastinya masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia untuk mereka berempat. Amin. Momen ini pun diunggah kembali. Alain Kelsey bilang galeri underscore, tentunya disini sebuah kalimat klausen yang dituliskan: Abang Elside. Tiga anak lebih baik, btw gila si abang udah melek Eh, aa rayanzanya yang moyoy gimana dah tuh katanya persahabat ya Tentunya memang mereka kompak banget ya Yang satu melek, yang satu tidur Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini selalu tetap terjaga dengan baik Kita tentunya bahagia sekali melihat kebersamaan mereka Masya Allah hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Dinaran Score In 11 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, pose favorit ya Abang L Katanya itu emang menggemaskan sekali ya Abang L Dan tentunya Bang R Rayanza, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia tahan tentunya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat info penting juga ini diunggah kembali oleh Ibu Harsiwi Aman Kembali nih untuk kalian semua diingatin lagi oleh Ibu Harsiwi soal acara Akikah Abang El yang diadakan hari Minggu tanggal 16 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Yang belum dicatat silakan catat Hari, tanggal, dan jamnya biar tidak terlewatkan, biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan acara yang paling ditunggu oleh warga Konoha, yakni acara Akikah Abang El. Karena di acara tersebut banyak sekali para sahabat yang akan tentunya memeriahkan. Salah satunya ada Waca, ya, Teh Ocha, yang tentunya penampilannya ditunggu banget oleh warga Konoha. Mudah-mudahan. Tentu acara Aki Kabang El diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Ya robbal alamin. Dan berikutnya juga persahabat mereka berbahagia yang kita dapatkan. Alhamdulillah, single terbaru Lesti dengan judul Lentera. official musik Video ini sudah mencapai 5 juta viewers. Wow, alhamdulillah persahabat sudah di angka 5 juta untuk viewersnya. Mudah-mudahan kekompakian kita juga semakin solid. Terjaga dengan baik untuk selalu mendukung karya-karya terbaik juga dari idola kesengan kita Yuk, selalu gaskan semangat Jangan kendor, jangan patah semangat Kita buktikan selalu kekompakan dan kesulitan warga Konoha Selanjutnya, ada sebuah organ spesial juga terbaru dari... Kak Rita jago gug bersahabatnya kembali mengunggah sebuah postingan foto cute manja dari Baby L ya Wow dengan gaya berbeda <laughs> Ini sungguh menggemaskan masya Allah Hingga Kak Rita juga menuliskan sebuah kalimat lewat caption yang diposting Baby Leslar si bayi yang banyak senyum Sepanjang sesi foto banyak banget senyumnya kesayangan Leslie Kejora Rizky Bilar Wow, Masya Allah banget ya Ternyata Abang L ini si Murat senyum Persahabat ya, sepanjang sesi foto aja banyak sekali Tentunya terlihat Abang L selalu tersenyum Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia untuk Abang L Amin Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah postingan yang tentunya membuat kita bangga juga Masya Allah Abang L lagi digendong Anak siapa ini Masya Allah katanya tuh persahabat ya Digendong oleh Kak Riana, pastinya duh gemes amat ya, Kak Riana aja sampai tentunya mengatakan bahwa BPL ini ganteng. Tuh, masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak doa, selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang tentunya tulus mencintai abang eldang kedua orang tuanya. Amin. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa yakni dari akun instagram Family 24 mengatakan di kolom komentar tiap ada yang ketemu abang L pasti bilang ganteng banget sama kayak bundanya, kalau tiap ada yang ketemu pasti bilang cantik banget. Kalau bapaknya gak usah dijelasin, kalau kata Dede Pede boros, katanya tuh <laughs> masya Allah banget ya. Tentunya setiap ketemu, abang El pasti menyebutkan kalimat ganteng banget. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan tumbuh dengan sehat, mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga Amin. Dan berikutnya juga, daungan terbaru ini kabar bahagia juga untuk kita semua. Ternyata malam hari ini juga persahabat ya BBL dijunggokin oleh Chris, Crazy Rich Malang Juragan 99 Mas Gilang dan Kak Sandy ya Wow digendong langsung oleh Crazy Rich Malang loh Abang El Masya Allah Mudah-mudahan rezekinya juga sama seperti Juragan 99 Amin Ya robbal Alamin Masya Allah Mudah-mudahan juga persahabatnya kita mendapatkan kejutan bahagia, tentunya di malam hari ini jangan kemana-mana tetap setelah itu. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya. Ini adalah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bangun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.